Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Leslar Lar Lovers, dimanapun kalian berada, di Batifi kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat Lesler, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita keunggahan dan kabar pertama Ada sebuah unggahan spesial para sahabat ya untuk kita semua para fans Yang mana ada kabar Rizky Bilar akan menyaksikan pemotongan sapi Markonah besok para sahabat ya Kita mendapatkan kejutan, kita juga pastinya nggak bakal ketinggalan untuk melihat yang secara langsung Rizky Bilar akan menyaksikan pemotongan hewan korban Yang mana tentunya sapi markona persahabat ya Doakan mudah-mudahan dilancarkan dan tentunya selalu diberikan kebahagiaan untuk idola kesayangan kita Dan rizki Bilar pun siap untuk membagikan hewan korban tersebut persahabat ya Tentunya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik mudah-mudahan niat baik dari Leslar, Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan Amir Yerobal Alamin. Untuk ke kabar berikutnya kita lihat para sahabat ada kabar sedih yang kita dapatkan tentunya dari Ibu Harsiwi Ahmad mengenai soal pernikahan Leslar. Kita lihat diunggahan Ibu Harsiwi yang mana tentunya menginfokan sebuah kabar para sahabat ya yang mana Ibu Siwi memposting sebuah foto Leslar ketika momen lamaran batia, ada kalimat yang sangat lebih penting untuk kita semua Di situ tertuliskan para sahabat dan leslar lovers dengan sangat bersedih hati rangkaian inti dan paling penting pernikahan dede Lesti dan kakak Bilar harus tertunda karena adanya PPKM di Pulau Jawa dan Bali seperti yang sudah diumumkan kakak Bilar namun ini hanya tertunda ya kita selalu doakan yuk dilancarkan jalan kakak dan dede untuk berbahagia menjadi suami istri Hingga kita semua pun ikut bahagia Terus ikuti perkembangan rangkaian pernikahan kakak dan dedek ya Pokoknya Indosiar juga tidak sabar untuk memberikan berita bahagia ini Salam hangat Harsiwi Ahmad Lesti dan Bilar wasabat ya Ini adalah kabar yang sangat sedih untuk kita Yang mana harus tertunda rangkaian pernikahan Inti Lesti dan Rizky Bilar Tentunya kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kelancaran persahabat ya kita tentunya harus kompak harus dukung harus support untuk Lesti dan Rizky Bilar. Ada sebuah kalimat komentar dari Rizky Bilar. Abang Bilar memberikan love 2 untuk Kuharsibi persahabat ya. Komentar lain diberikan dari Teh Fitri Karlina. Di situ dikatakan ya Allah semoga pandemi ini segera berlalu agar rangkaian pernikahan kakak Rizky Bilar dan Dedek Lesti kejora dilancarkan. Amin. Itulah komentar dari TV3. Linda, doakan yang terbaik persahabat untuk rangkaian pernikahan idola kita ini. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan kondisi cepat membaik, biar pernikahan idola kita berlangsung secara lancar, Pak Sahabat. Ya, itulah tentunya yang kita inginkan. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan disukseskan, dan kita hanya tentunya mensupport dan bisa mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya. Tetap antingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Mungkin ini informasi di malam hari ini para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.